Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Plan Project yang di Youtube paling Blahian Indonesia Raya di video kali ini ini ada Bunda Vera sama adik bos lagi tepar bosku yang satunya keracunan Mano yang satunya ini uh, warang alias demam Bosku Sehingga kakak-kakaknya Berbagi tugas Ini ada kakak Tiara yang lagi Nyapu-nyapu Halo Sudah kak Tiara Mana sapunya Gak diserok Wuhuu Bosku Lagi nunggu mau mandi air hangat di belakang ada siapa ya di belakang oh ada kakak Mavan lagi kena tugas cuci cuci cuci piring cuci gelas kakak semangat yang mau punya adik lagi semoga Hah? ya nggak tahu lah laki laki ataupun perempuan sama saja, semua terserah yang Maha Kuasa. Yang penting sehat, semua waras rezeki banyak barokah lancar persalinan ibunda Ibu dan adik bayi. Selamat, semua selamat bertugas, kakak. Jangan lupa besok lagi, oke. Saya